hijatan hajatan dari netizen. Bujatan, sah. Karena <laughs> kuwannya udah enggak coret anjing. Ah, di belakang lagi. Tuh ada badal lagi nih. Hmm. Wah, ini tuh belakang lu. <laughs> Emang. Eh, pada mata. Nice. Itu tingginya mantap. Anda lah bang saya nggak punya siap <tuk> bang bang <tuk> meninju tembok <tuk> enggak ini meninju si itu skambol pa.. eh.. sebagainya <tuk> kok kamu ikutin trik saya bang nalau gua duluan kok <tuk> kamu gai sih bang <tuk> Kau mulai kiri sih? Udah banget Biasa luar kiri Ah, angin langsung aja bola Tembak-tembak dong Tembak-tembak nih Enggak ada tembak-tembaknya Nih, lapan mayan, kenapa? Tembak yang ke-1 mau mau ngulis Niko jatuh Lah, lah, enggak gak ada penampan gue Kok kamu kenangan, ntar sih Bang? Ah, so asik, so asik. bisa di. Iya lah. Bang. come look at this. Halo, <laughs> <laughs> Bang. Asu. Asu. <laughs> <laughs> <laughs> ya kenal so asik kali so asik so asik jauh oke jangan Bersambung benar. Yes yang no! <tuk> <tuk> Kenapa bo si, bomnya Kapan ya, bo. Sekian lama akhir, akhir? Sekian lama Sama Sekian lama Amur coba coba yang ngot nuju ah si dika lagi tuman kok ke gua sih? kan kena kan gua lah dulu ya kena anjir gua salah latihan cuman ah si pingwin oh ini cow menang cowo dudududu wah anjir enak terelin gua anjir kok terelin tidak dong tidak dong, tidak dong saya tidak terelim dong tidak dong itu ini ngomong bagus dah bagus sih ini Mani oke kita lihat sini kok, langsung loncat di sana si padut berat banget ajar rakan berat oke saya harus nampangnya ngikut-ngikut bagus, mantul lu nih oh gitu triknya. Boleh, boleh. <laughs> nah, lu kenapa lo jedok kali sekalian, Co. Nah, gas. Gas. Wes, mundur anjir. Kalam-kalam kalem gas. Uh anjir. Gas. Milkir mani. Nah, cabut. Dah, gas. Di belakang lu masih ada banyak. Anjay kok oh, bisa anjir? Maria, sebelas <laughs> di Maria Ih, si badut juga masuk, anjay Weh, dua badut Si Tete bukan? Oh, bukan Ih, gak tau di mana Di kiri ya, Bagus <laughs> Menang Menang Pas-pas spoiler si di sih, udah pas masuk di kiri anjir Hai banget ya, orang. lu berdua jangan main tiju lagi. Kan nggak? nih orang? Ya.